Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Yudin. Saya akan membawakan cover lagu dari Iklim Suci dalam debu. Jangan lupa ya like dan subscribe video ini. Oke, langsung aja mulai dari intronya. Cekidot. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang. Cinta jadi di dalam jiwa Biarlah salah diri Bercaya terbuka kita langkah bersama di situ kita lihat pesinan lekah kita yang menjadi permata ini menjadi mulia bukan hayalan yang aku berikan tapi keyakinan yang terkaya. dan terima kasih lagu dari saya di channel Bunga jangan lupa ya like dan subscribe ya jangan bosan, tunggu video lagi selanjutnya okay.